Oke, okay, kalau ke aku, aku pernah deh, pernah punya karya gitu. Sebenarnya bukan lukisan, tapi gambar. Pas nyampe lima gambaran gitu, itu dari tugas SMA sih. Dan sebenarnya tugasnya disuruh bikin bangun ruang aja gitu, tapi aku nggak mau yang apa ya, yang biasa aja gitu. Aku mikirin objek, Pas pada saat itu aku mikirin ada cewek pakai rok gitu, mau nari gitu. Terus disuruh bikin bangun ruang, jadi ini aku gabungin gitu untuk jadi objek tersebut gitu. dan itu nggak sengaja dan, dan, dan ternyata itu ada penemunya gitu aliran kopisme itu ya itu, Pablo, Pablo Picasso dia keren banget lukisannya melewati waktu-waktu yang keren lah menyangkut politik, menyangkut kehidupan sosial, menyangkut kehidupan pribadinya gitu tentunya panjang karena dia memang sampai mati itu karyanya ada 550000 Keren banget ribu. Dan by the way aku punya uh, Besok minggu aku mau ngupload video tentang Fasenya dia, fase pribadinya dia yang kelam gitu Namanya blue period Jadi itu bukan politik, bukan yang lain Kalau sama politik itu videonya Bakal panjang banget dan itu mungkin aku Bahas lain lain, lain waktu ya di sini aku bahas Perlu variotnya aja itu ya fase pribadinya yang sedih depresi dan sebagainya dan itu mungkin bisa membuat kalian uh, mendapatkan inspirasi juga gitu. jangan lupa besok lihat minggu apa lebih kasur perlu